Ya kali ini pengen ngobrol mengenai uh, batas tipis ya antara asumsi dan judgement di sosial media By the way, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton saya Senang saya sekalipun ada 5-10 orang nonton tapi ada yang dengerin, ada yang membuat saya senang Oke, okay, balik ke topik tadi ya Batas tipis antara uh, asumsi dan judgement di sosial media kita tahu bahwa apapun yang diposting di sosial media, mau video, mau foto, uh, Instagram, di YouTube, di Facebook, di Twitter, uh, menurut saya ya, itu tidak sepenuhnya, tidak tidak sepenuhnya benar dan lengkap. Maksudnya gitu ya, jadi bukan berarti oh berarti yang kita punya itu bohong, bukan. bukan. Cuma nggak sepenuhnya benar dan lengkap, karena apa? untuk topik yang ini ya misalnya untuk benar-benar orang mengetahui saya misalnya saya hidup 24 jam satu hari sehingga untuk benar-benar mengenal saya tahu siapa saya orang itu perlu 24 jam sebenarnya untuk mengenal saya baru dia tahu yang sebenar-benarnya dan seutuh-utuhnya nah, kalau itu cuman kita lihat dari sebuah postingan misalnya saya ngelihat postingan seseorang foto atau foto video YouTube 20 menit misalnya dan lihat itu dari beberapa postingan lah katakan lalu dari situ pasti saya akan berasumsi buat saya sih menurut saya asumsi nggak ada yang salah dalam hal ini ya karena begitu saya lihat sebuah postingan sebuah konten itu pasti saya akan berasumsi oh dia lagi seneng nih oh dia lagi jalan-jalan nih oh dia lagi sedih kayak gini oh dia lagi ini itu asumsi itu ada wajar buat saya yang berbahaya adalah saat asumsi itu kita lompati batasnya kita mulai mengeluarkan sebuah judgment sebuah penilaian yang sifatnya itu jadi seakan-akan kita mengetahui kebenarannya secara secara paling benar dan paling utuh itu yang saya bilang itu berbahaya karena dulu saya juga seperti itu ya manusia mungkin itu sifat dasar manusia untuk nalurinya instingnya untuk bereaksi terhadap apapun yang dia lihat ada asumsinya tapi saya Menyadari jujur beberapa tahun lalu Bahwa ah, seperti ini bisa berdampak tidak baik Atau bahkan dampaknya itu buruk Untuk ah, pihak lain yang saya dari asumsi saya jadikan judgment gitu. Dan saya menyadari itu dan saya melakukan Apa ya, yang diri dan saya bilang Itu sebuah kebodohan dan kegoblokan yang saya lakukan sehingga sosial media menjadi sebuah tools yang banyak orang suka bilang toksik tools yang dipersalahkan tools yang menjadi tumbal gitu ya sebuah platform menjadi tumbal tapi saya rasa itu tidak sehingga mulai beberapa tahun yang lalu saya mengambil sikap melatih diri men-training diri dengan mendisiplinkan so, saat setiap kali saya melihat saya bebas-bebas berasumsi, tapi saya mendisiplinkan diri saya untuk tidak sedikitpun melakukan judgement atau mengambil mengambil kesimpulan, mengambil penilaian yang bulat yang utuh, cuman berdasarkan apa yang saya lihat dari postingan-postingan yang ada mengenai seseorang atau sebuah bisnis atau sebuah lembaga enggak enggak, enggak, enggak, itu berbahaya sekali karena juga saya menempatkan diri bagaimana kalau saya di orang yang seperti itu dan kebetulan saya pernah alami. ini cuma saja cerita aja bukan klarifikasi bukan mau uh, bilang apa enggak karena apa? menurut saya setiap orang itu punya hak untuk judge hidup saya, itu hak semua orang saya nggak bisa larang dan saya tidak mempermasalahkan itu tapi uh, saya juga belajar kuatir saya bahwa Sekalipun saya punya hak, ini pun saya ya, karena saya punya hak, dan saya melakukan hak itu Tapi hak itu membawa dampak yang tidak baik untuk pihak lain, maka saya berusaha untuk tidak mengambil dan tidak melakukan hak saya Kayaknya that's not, uh, bukan fungsi saya sebagai manusia terhadap manusia lain jadi akhirnya balik saya pada ngalamin itu. Ya, Teman-teman kan tahu saya uh, food blogger, saya juga uh, sosial media marketing services. Saya suka ke tempat klien, suka foto-foto, suka dapat kesempatan makan, diundang, diundang menginap, dan ya, sebagainya. Nah saya posting, nah kalau dari postingan itu orang berasumsi, terus dia adjustment saya bahwa oh kan Bruno posting kayak gini artinya dia gini. Oh, berarti, nah itu yang buat saya saya dengar juga udah cuek aja, cuman sedih gitu loh. Kok uh, saya tahu banget ya. Dia kayak kalau ngomong ke orang kayaknya dia tuh kenal banget sama saya, tahu. Tapi padahal nggak kayak gitu. Ya itu sekilas supaya dua sisi ceritanya lengkap nih di vlog kali ini. Nah balik ke saya sendiri. Nah untuk itu saya kembali. Saya mendisiplinkan diri saya. Untuk tidak melompati batasan yang tipis itu dari asumsi ke judgment. Karena saya mau dengan sosial media platform yang ada, itu malah justru menjadi sebuah platform, sebuah media yang sehat buat saya, bahkan malah bisa menjadi sebuah media latihan untuk mendisiplinkan diri saya tidak lemes, tidak gampang jasmen, dan akhirnya sosial media bukan menjadi tumbal bukan menjadi momok buat saya, malah sosial media menjadi sebuah platform yang baik karena Buat saya minimal menjadi sedikit lebih baik lah Dari saya yang versi sebelumnya Itu yang saya mau sharing kali ini Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendapatkan Apa yang saya mau sampaikan Mau yang setuju, gak setuju, gak masalah Di komen, boleh kita ngobrol kalian belum subscribe, boleh di subscribe Dan diaktifkan notifikasinya Biar nanti vlog berikutnya teman-teman tahu Kita bisa ngobrol-ngobrol hal-hal uh, lain Topik-topik lain yang nyangkut di pikiran saya Thank you banget Sampai ketemu di vlog berikutnya Bye-bye